Tindakan penilangan yang dilakukan oleh korps lalu lintas Polri dimaksudkan tidak lain untuk membuat jera para pelanggar lalu lintas. Umumnya sanksi yang diberikan dari adanya tindak pelanggaran lalu lintas adalah pemberian sanksi denda. Tetapi perlu diketahui bahwa menetapkan jumlah denda tilang itu menjadi wewenang kejaksaan. Lalu seberapa banyak denda tilang yang telah masuk ke KAS negara setiap tahunnya. Berdasarkan laporan Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri, diketahui bahwa sebanyak 979 miliar rupiah. Denda pelanggaran lalu lintas telah tercatat masuk di sepanjang semester pertama 2022. Jumlah ini meningkat sebesar 35% bila dibandingkan dengan denda tilan yang diperoleh di tahun 2021. Di tahun 2020, Polri mencatat bahwa terdapat denda pelanggaran lalu lintas sebesar 1,4 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2019 tercatat sebanyak 1,7 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2018 sebanyak 2,2 triliun rupiah Dan telah tercatat sebagai denda dari pelanggaran lalu lintas Dilihat berdasarkan data tahunan Maka jumlah uang dari denda tilang yang diterima oleh negara terus berkurang Selama masa pandemi covid-19 berlangsung Yakni dari tahun 2019 hingga 2021 Barulah di tahun 2022 jumlah pemasukan dari denda tilang kembali melonjak naik Berdasarkan laman resmi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia denda tilang atau uang denda pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digolongkan ke dalam penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dan perlu diketahui juga bahwa uang hasil denda tilang ini tidak dapat digunakan secara langsung baik oleh polri maupun kejaksaan melainkan akan disetorkan langsung ke kas negara yang akan disalurkan kembali ke masing-masing instansi berdasarkan APBN tahunan wow sungguh angka yang luar biasa Bagaimana menurut pendapat teman-teman?